Ya, proyek terbaru dari Nuansa Alam. Di sini tidak hanya menjual tanah kapling saja, tetapi bapak dan ibu semua bisa menikmati pemandangan yang sangat menakjubkan serta fasilitas agro wisata yang bisa dinikmati bersama buah hati tercinta. Ada kolam ikan, bisa memberi makan hewan ternak, dan juga bisa belajar menanam padi dari mulai pembibitan sampai panen. Tidak hanya itu, masih banyak fasilitas agro-edu-wisata yang bisa Bapak Ibu nikmati di Nuansa Alam Agro-Edu-Wisata. Yuk, survei dan miliki unitnya ya, karena unitnya terbatas.